Nusa Kambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah merupakan wilayah yang masih alami dan menyimpan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Salah satu jenis fauna yang paling banyak mencuri perhatian dan berkembang menjadi mitos di Nusa Kambangan adalah kawuk. Konon, kawuk adalah hewan paling buas di Nusa Kambangan. Menurut warga setempat, hewan ini masih satu kerabat dengan komodo dan biawak. Namun, ukuran tubuh Kawu Kono lebih besar dan memiliki insting memangsa yang sangat tinggi terhadap manusia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Terkait asal-muasal Kawu, belum ada sumber dan literasi yang menjelaskan secara terperinci terkait hewan pemangsa manusia tersebut. Begitu juga dengan hasil penelusuran di internet, tidak banyak artikel yang menjelaskan tentang Kawu. Kebanyakan informasi berisi mitos dan misteri Kawu yang dikenal sebagai hewan pemangsa mayat manusia. Berdasarkan pantauan, Kawu diperkirakan berasal dari kawasan Teluk Solok, daerah Pangandaran, Jawa Barat yang secara administratif masih satu kawasan dengan Pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai tempat para narapidana kelas kakap. Pulau di Jawa Tengah itu juga dikenal angker, pasalnya ratusan orang bahkan ribuan narapidana mati secara tak wajar. Kebanyakan dari mereka dieksekusi dan terjangkit wabah malaria seperti yang diriwayatkan pada masa kolonial Belanda. Nusa Kambangan juga memiliki pesona alam yang indah, sederet pantai berpasir putih ada di pulau ini. Wisata alam di sudut pantai pasir putih yang tak kalah apik, ialah Benteng Klingker. Benteng Klingker berada di Nusa Kambangan, bagian timur. Dibangun pada tahun dandel sekitar 1836. Benteng yang menjadi sejarah peninggalan zaman Belanda ini masih kokoh berdiri hingga kini. Bangunan yang tersembunyi di balik hutan ini mempunyai langit-langit lengkung yang tinggi. Dinding benteng lingkar tersusun dari batu bata merah. Seolah terikat dengan benteng, akar-akar pohon besar tertanam kuat di dinding benteng. Tanaman hijau tumbuh lebat di sekitar benteng berbentuk lingkaran ini. Melalui informasi yang didapat, kawuk dipercaya dapat memangsa siapapun yang berada di hadapannya. Sementara berdasarkan keterangan warga sekitar, Kawuk menyerang target mangsanya dengan posisi berdiri dan teknik penyerangan kawuk ini tidak terkirakan oleh targetnya. Kawuk juga memiliki insting penciuman terhadap mayat manusia yang kuat dan konon. Kawuk juga memangsa mayat manusia. Oleh sebab itu banyak orang meyakini kawuk berkeliaran di sekitar Lapas, Nusa Kambangan yang disebut sebagai penjaga. Keberadaan kawuk ini diakini menjadi salah satu penyebab para napi tidak bisa dengan mudah kabur dari Lapas di pulau terluar ini. Mitos kauk yang suka memakan mayat manusia ini paling santer terdengar oleh kalangan masyarakat setempat. Hal ini membuat mereka tidak berani menyimpan mayat di rumah karena takut bakal diserang segerombolan kauk yang datang di malam hari. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar.